Oke guys, guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys guys semua balik lagi balik lagi balik lagi bareng sama gue siapa? Iya sob, pastinya sama gue sih, jamet nih jamet. gue mau bawa pola main di PGS of my name, Jiwuan. Pola simple guys ya, minimal jumlah pola. Simple tanpa ngocok, bang, tanpa apa. Masih lihatin aja tadi gue nggak ada foto kan? Pola simple guys ya. Bola simple nyari JP. Kalau misal JP ya kabur lah. Coba, coba ya kabur lagi. JP ya kabur lah. Dan Ngapain lagi? Kalau udah dikasih JP masih kabur. kabur. Gila dan aja dan kalian sih. Kalau udah dikasih JP mah kabur, kan ya ku dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua pola dua pola dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua ya dua belas, dua belas, ya, pola belas, dua belas, dua Polanya siapa polanya berbonjamet. Yeah. Oke, oh, nice oke, okay. jangan putus. Jangan putus, enakmu putus. Abis jangan putus kan kita kan mengucapkan jangan putus kan nggak bisa. Tapi jangan putus kan jangan, putus, kan? Kan? jangan, putus, kan? jangan <tuk> pergi. Jangan pernah <tuk> pergi lagi. Ini BP enam ratus <tuk> Iya, bentar-bentar begini aja. Ini langsung dikasih jet, bukan jura. Kita gak langsung dikasih Kita langsung emang gokil, gokil. Emang, emang gak ada duanya. Gue nanya satu tiga delapan, gak ada duanya, guys. Ya, emang goks goks goks Parah, men, biar men. Uh, Oke, okay. tapi jadi lima puluh. kalau kita taikin batiknya di sepuluh ribu? Gak lima lah. 25 lima, hmm, berani, berani, berani. Oke, gas 80 puluh bisa, sambil cari gratisan. Kalau misalkan dikasih JP gratisan baru ini, walaupun nggak dihabisin, kabur aja bisa. Memangnya kalian udah pada tahu polanya, pola simpel banget, habis itu lima puluh, habis lima tanpa kotak bisa, habis lima puluh. Waduh, gue bilang kalau JP udah dikasih 1,1 koma satu aja bisa. pola simple tapi pembawa JP, coy. Nah, guys, kalau kalian pengen tahu di Bonanza 138 itu lagi ada yang menarik apa aja banyak guys ya. Banyak, banyak Di Bonanza 138 itu banyak banget event penawaran menariknya guys ya. Kayak mm, buat old member dan new member. Disebut new member dan old member. Klaim deposit guys. Ya. Buat new member kalian minimal depo itu 10.000 dapat 10.000 lagi. Kalau kalian depo 50 dapat 25. Itu buat new member guys. Ya? buat membernya kalian cukup depo 50 puluh 20.000 ya caranya Bang caranya kalian tinggal pakai kode referral dari gua kodenya itu Rizal Vijay ntar gue link di deskripsi kalian tinggal join aja di grup komunitas jangan tanya-tanya aja di bukan itu bukan cuma itu doang ya. jadi bonanya 138 juga lagi ngadain yang namanya get wide Dia ter tanggal 9 ditutup tanggal 8 tanggal 8 Agus bulan ini bisa ya. berbentuk apa Bang berbentuk saldo di ID masing-masing buat kalian bisa ya. lumayan cacara, ya. lumayan lah langsung dikasih gratis aja ya baru aja kita ngomong kalau misalkan dikasih JP dikasih gratis kita kabur aja ini kan dikasih gratisan apakah kita setelah dikasih gratisan ini kita kabur aja waktunya juga udah panjang-panjang nah. banget enggak enggak pendek-pendek banget -pendek tuh ya gimana coi ya ini coba setengah cocok udah dikasih satu setengah kalau misalkan abis ini kita ke enggak kabur salah aja gitu ya jangan ini kita kabur aja nih eh, abis ini gua aja bro amat bisa dan jangan lupa dibantu tombol like tombol share tombol subscribe nya gisipon juga yang punya pola gacor yang punya game gacor yang mau dimainin silahkan typing-typing nanti gua mainin satu-satu pola kalian game kalian bisa terguna mainin satu-satu coy. -satu. Oh, oke okay. Nah, let's to the game lagi, bisa let's go game lagi. Gak tahu dikasih lebih oke, okay, guys. Ya, enggak dia siapa tadi. Ini sudah lebih banyak, banyak kali, kali lipat. Baru, gitu. Udah dikasih 1,9 koma ya, berapa lagi dua juta itu bisa? Hmm, ini baru golf, golf, golf, golf. Para hanya bis ini gua cabut aja, guys. Ya, gue Yang penting udah bisa JP, lebih oh, bgp ini nya bisa jeda lagi, lebih lama lagi gitu. See you next time, di video-video selanjutnya. Hmm, apa enggak nih? Lebih aja kali ya. Bye -bye. bye bye, thank you, guys. Ya, saya Waduh, dulu coy mau makan lapar.